Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini khususnya di awal official udah lama nggak upload video karena kita baru mendapatkan orderan khususnya di daerah Batu Sangkar ya bantu di subscribe like dan komennya semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dimudahkan rezekinya nah kali ini saya berada khususnya di karasorizal aja jangan lupa kilometer 20 bersama atau <laughs> mekanik ya dari Karosorizal aja khususnya yang bernama siapa? Umar Bakri Umar Bakri kira-kira hari ini kita lagi ngerjain apa bro? hari ini bro untuk penyetelan sudah selesai ya. sekarang kita untuk pengelasan Oke next untuk penyetelan bak dam truk terusnya orderan di daerah kawasan batu sangka sudah selesai dan kini kita melakukan pengelasan seperti biasa ya pesan bro apa lagi bro pesannya bro cepat bro Selagi lagi masuk YouTube bro <laughs> ada ada ada pesan, bagi, -bagi yang nonton iya Silahkan like dan subscribe-nya uh -uh. Banyak-banyak dibagi-bagikan ya iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. Bantu di-share terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berkeluar sana Next Ini bagian tampak depan lagi proses pengelasan jomblo, mampir ya. <laughs> Yang jomblo mampir di sini kata Umar Pakri ini ya silakan Terusnya bagi ladies <laughs> Just kidding for you Cuman bercanda ayo Bantu di subscribe, like, dan komen ya Ini bagian pengalasan bagian tampak depan Next, kita akan melakukan ke pengalasan bagian sebelah kanan nantinya Kita lihat sedikit dulu orderan khusus daerah kawasan Batu Sangkar hari ini Ini bagian belakang Dan ini bagian tampak sebelah kiri ya Okay. karena udaran kita cuma masuk satu hari ini lagi proses pengerjaan juga ngrehanan tetap semangat, semangat semangat semangat semangat semangat kerja apapun yang terjadi tetap lalui dengan harimu dengan tertawa senyum dan bahagia So, bagi teman-teman yang berminat, silahkan tulis di kolom komentar bagi yang mau order silahkan jangan pernah ragu. mata udah perih. Ajo, Ijal udah menderita Tetap semangat Karena hidup perlu Bahagia Tetap jalani seperti apa Adanya, jangan lupa bersyukur Kepada yang maha kuasa Asik, slowly my brother Oke okay. Abang. Ma, patang tu lah Ma. Wah, yang punya, eh, telefon tu, Ma. Tiga orang lain, tak salah. Tiga orang pukul, tiga orang lain, tak salah. Alah, abang tu nak kesukur dong. Waktu abang memang sakit tu, nak salah awak, Ma. Tidak, abang pukul dua Ya. Abang pun tak minggu. Abang nak balik, tak? Hmm. Masuk YouTube secara gratis, Bro, tanpa bayar. <laughs> jangan lupa bahagia dan tersenyum. <laughs> Orang masuk TV aja susah, Bro. Kok masuk YouTube. Ah, jangan lupa bahagia ya. Bagi teman-teman yang berminat, so silakan saja Japrik. khususnya di Karasorizal Ajo jalan bebas kilometer 20 dalam hal melakukan proses pembuatan bak dam truk bak kargo, bak mini L300 dan lain-lain. See you next time dan semoga teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, urusannya lancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke, okay? cukup sekian dulu panten hari ini orderan dari Batu Sangkar dalam proses pengelasan. See you next time dan terima kasih banyak. yang penting itu yang